Ya Allah Kami mohon kepada engkau Ilmu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man fala lah, Wa man fala Wa an la ilaha illallah la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا wala tamutunna illa wa antum muslimun ayyuhal talab rahimakullahu jami'an para siswa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala peserta para wali murid mungkin yang ikut menyimak apa yang akan saya sampaikan ini Marilah kita bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa banyak memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Di antaranya kita bisa hadir dan ikut menyimak kajian-kajian yang mana kajian ini sebagai Cara untuk menuntut ilmu Para siswa dan siswi Yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala kita memuji kepada Allah Dan kita berindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala macam Keburukan-keburukan amalan kami dan juga kejahatan-kejahatan yang ada pada jiwa kami Dan ingatlah Barang siapa yang telah Allah beri hidayah Petunjuk jalan yang lurus Maka tidak ada seorang pun yang mampu mensatkannya Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, Maka tidak ada seorang pun yang mampu memberi hidayah Sholawat, salam, tetap mari kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad wasallam keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir kiamat. Nabi kita Muhammad wasallam mengajarkan kepada kita yang mana beliau setiap badah subuh yaitu setelah salat subuh beliau selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa taala dengan doanya allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wariskon toiban wa amalan mutakabala ya Allah kami mohon kepada Engkau ilmu Ilmu yang bermanfaat Rizki yang halal Dan amalan Yang diterima oleh engkau ya Allah Perhatikan dalam doa ini Nabi kita memohon kepada Allah Yang pertama apa? Al-ilmu Karena dengan ilmulah seseorang Semakin tahu tentang Allah. Semakin tahu tentang Nabinya. Juga semakin tahu tentang. Tata cara beribadah kepada Allah. Dengan ilmulah. Seseorang akan bisa. Membedakan. Antara yang halal. Dan yang haram. Antara yang sunnah. Dan yang bid'ah. Antara yang mubah, yang dicintai, dengan yang makro, yang dibenci. Dan juga bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik. Itu tak lain dengan apa? Dengan ilmu. Oleh karena itu mari kita semangat terus di dalam menuntut ilmu. Apalagi Nabi kita memerintahkan kepada kita, tola'bel ilmi, faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Maka hendaknya dalam dalil ini kita hendaknya semakin semangat terus menuntut ilmu. Tidak menghalangi dengan adanya wabah seperti ini Hendaknya kita tetap menuntut ilmu Pada kesempatan yang mulia ini Akan saya sampaikan tentang bagaimana Kiat-kiat menerima cobaan Karena cobaan terus berlanjut bahkan sampai sampai-sampai sampai sekarang pun kita rasakan tentang ujian yang adanya wabah. Semua itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti adanya pencipta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimanakah ketika kita mendapatkan Kenikmatan, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kewajiban kita adalah bersabar. Berikut ini adalah kiat-kiat yang bisa memudahkan seseorang dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan kita memohon kepada Allah Semoga kita Dilapangkan dada kita Supaya kita mendapatkan Ilmu-ilmu yang bermanfaat Kiat yang pertama Supaya kita Mampu Menerima cobaan Yaitu Mengimani takdir ilahi Setiap Menghadapi cobaan hendaklah seseorang tahu bahwa setiap yang Allah takdirkan sejak 50 tahun yang lalu, sebelum penciptaan langit dan bumi, pastilah terjadi. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, kata b Alloh makhluk an wal ardo. Bihom sinah al Allah azza wa jalla Telah mencatat takdir Setiap makhluk sebelum 50 tahun Sebelum penciptaan langit dan bumi Perhatikan dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah menentukan takdir-takdir makhluknya itu sebelum diciptakan langit dan bumi ini lima puluh tahun yang lalu. Nah inilah di antara cara yang pertama supaya kita menerima cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengimani takdir ilahi. Beriman kepada takdir inilah landasan kebaikan. Dan akan membuat seseorang semakin ridho Dengan setiap cobaan Ibnu Qayyim rahmatullah mengatakan Landasan setiap kebaikan adalah Jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki Pasti terjadi Dan setiap yang tidak Allah kehendaki Tidak akan terjadi Ini landasan yang pertama Supaya kita mampu menerima cobaan dari Allah Subhanahu SWT Yaitu mengimani takdir ilahi Kemudian Kiat yang kedua Langkah untuk mampu menerima cobaan Yaitu Yakinlah ada hikmah di balik cobaan. Hendaklah setiap mukmin mengimani bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti ada hikmah di balik itu semua, baik hikmah tersebut kita ketahui atau tidak kita ketahui. Allah Ta'ala berfirman. Dalam surat Al-Mukmin ayat 115 dan ayat 116 Afa hasibtum anna ma khalaqnakum aba thaw wa an annakum ilainala turjaun Fatala Allahu haq La ilaha illallah La ilaha illahu Rabbul karim Maka Apa kamu mengira Bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami Maka Maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya Tidak Tuhan selain dia Tuhan yang punya ars yang mulia, Quran, Surat Al-Mukmin, Al-Mukminun, perhatikan dalam ayat ini: "Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan makhluk itu hanya sekedar untuk main-main saja. Bahwasanya manusia ini akan nanti..." Diberi pahala kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang yang menjalankan kewajibannya, menjalankan solat, menjalankan amal ma'ruf ma nahi mungkar, maka dia akan mendapatkan tawab, yaitu apa pahala. Kemudian juga Allah akan mengikop, menghukum kepada siapa? kepada seseorang yang Tidak mau taat kepada Allah Yang tidak mau Menjalankan perintah Allah Bahkan orang yang Selalu berbuat, berbuat Maksiat kepada Allah Maka mereka akan Mendapatkan ekob, Hukuman Maka hendaknya Seorang yang Cerdas Seorang yang mengerti Hendaknya selalu berbuat baik selalu beramal soleh sehingga apa akan mendapatkan ganjaran yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan lupa hendaknya selalu juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam maka orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah, tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, berbuat kezaliman, maka dia akan mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wama ma samawati wal Wama bainahuma huma illa bil la ya Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Maka hendaknya kita selalu berusaha berbuat baik. Dan ketika kita selama bermain. Hendaknya carilah permainan yang tidak menyalahi syariat Islam. Inilah poin yang kedua. Supaya kita mampu menerima cobaan. Yaitu. Yakinlah, bahwasanya ada hikmah di balik cobaan itu. Maka, hendaknya kita selalu sadar, kita selalu husnuzon berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya wabah ini. Maka, hendaknya kita, walaupun kita ada di rumah, maka kita senantiasa terus berbuat baik, terus beramal soleh. Menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, dan juga mengharapkan pahala dari Allah, dan juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas petunjuk Allah, takut atas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.